maka jikalau engkau ketahui akan Allah taala itu dengan sebenar-benar makrifat kalau kita sudah tahu bahwa Allah melayani menemani kepada kita Allah sedetik pun ada pernah meninggalkan kita bahkan ketika kita dalam keadaan tidur Allah berikan pertolongan karena Allah memandang kekasihnya Allah memberikan pertolongan karena memandang kekasihnya yaitu asal-asal segala sesuatu yang disebut dengan nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tangan kita, batis kita, semua batang tubuh kita, bahkan roh kita, asalnya adalah Nur Nabi Muhammad Maka Allah pun Menggerakkan tangan itu Allah pun Menggerakkan kaki itu Allah pun melihatkan mata Allah pun Mendengarkan telinga Kenapa? Karena Allah sangat Mencintai kekasihnya Ditolonginya Selalu dilayaninya selalu artinya kita semua harus sadar tanpa Nabi Muhammad kita tidak akan diperhatikan oleh Allah ini kata-kata yang harus kita sadari sesadar-sadarnya bahwa tanpa Nabi Muhammad hidup kita tidak akan Mendapatkan berkah, gerak tangan karena Rasulullah, gerak kaki karena Rasulullah, penglihatan mata karena Rasulullah. Maka dari karena itu, sholawat yang kita baca satu: "Kita dukung Allah atas Allah mencintai." kepada Rasulullah dengan menambah-nambah rahmat, kebesaran, keagungan, keistimewaan kepada beliau Salli, teruskan Ya Allah kau tambahi ala Sayyidina Muhammad rahmatmu, kebesaranmu keagunganmu kepada kekasihmu dua, salawat yang kita baca membuat kita sadar yang berhak untuk diperhatikan yang berhak untuk ditambahi rahmat yang berhak untuk diberi rahmat dialah sayyiduna Wahabibuna Muhammad semakin salawat kita baca semakinlah kita sadar satu kita dukung Allah mencintai kekasihnya dua kita harus sadar bahwa yang layak yang pantas yang berhak bahkan menerima akan rahmatnya Allah akan segala nikmat Allah dialah sayyiduna wahabibuna Muhammad maka dari karena itu orang bahari berucap sebagaimana fakta la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dua kalimat yang kada pernah terpisah antara Allah dengan kekasihnya bahkan waktu Nabi Adam di dalam surga Nabi Adam bertanya siapa orang yang namanya namanya selalu ada menyertai dan kadang memisahi lawan namamu kata Allah dia kekasihmu dia orang yang sangat aku cintai bahkan kau harus sadar wahai Adam tanpa dia aku tidak akan jadikan dirimu tanpa dia tidak aku alam semesta Nabi Adam pun sadar akan keagungan kebesaran Nabi Muhammad Alaihi Wasallam. siapa orang yang diizini dan berhak memerangkan Allah Ta'ala dialah Nabi kita siapa orang yang berhak memerankan kasih sayang Allah Ta'ala dialah Nabi Muhammad siapa orang yang berhak memerankan kesugihan dan kepemurahan Allah Ta'ala dialah Nabi Muhammad siapa orang yang berhak memerankan akan kealiman dan segala yang ada pada Allah dialah Nabi Muhammad dari karena itu disebut Nabi Muhammad ini mazhar seseorang yang mendapat izin dan hak memerankan Allah secara sempurna apa kisah tentang Allah Nabi Muhammad memerankan semua itu beliau ra'ufun Allah ra'ufun beliau rahimun Allah rahimun beliau mu'min Allah mu'min Beliau nurun, Allah nurun Yang berhak, yang pantas, memerankan, menceritakan Kisah tentang Allah segala-galanya Dialah Sayyiduna wa Habibuna Muhammad. Dalam istilah tasawuf beliau hamba yang hakiki Dalam istilah agama, beliau orang yang paling agung, mulia dan terhormat kalau bahasa keren, beliau artis yang mampu dan dapat izin memerankan tentang perannya Allah subhanahu wa ta'ala. Barang siapa ingin melihat, memandang kisah Allah, pandanglah Sayyiduna wa Habibuna Muhammad. Kalau ingin melihat, memandang kebesaran, kasih sayang, dan segala tentang Allah, lihatlah Sayyiduna wa Habibuna Muhammad hingga terucap kata dari orang-orang bahari Man ata'a Sayyidana Muhammad faqad ata'a Allah barang siapa ta'at kepada Nabi Muhammad sama ta'at kepada Allah wa man ahabba Sayyidana Muhammad faqad ahabba Allah barang siapa mencintai Nabi Muhammad sama mencintai Allah وَمَنْ ذَكَرَ سَيِّدَنَا Muhammad, فَقَدْ ذَكَرَ اللَّهِ siapa mengagung-agungkan Nabi Muhammad sama mengagung-agungkan Allah karena betapa hebatnya Nabi Muhammad itu maksudnya betapa hebatnya Allah karena apa yang diperankan, dilakukan yang diperlihatkan oleh beliau adalah semuanya tentang kisah Allah subhanahu wa ta'ala maka dari karena itu Tuan Guru Syekh Abdurrahman Siddiq Sapat mengalang sebuah kitab yang bernama Amal Ma'rifat beliau menceritakan tentang kisah Makrifat mengenal Allah selesai daripada karangan dan cerita jalanku adalah memusyahadahkan Nur Nabi Muhammad Beliau bercerita di amal ma'rifat tentang fana pada af'al, fana pada sifat, fana pada datat. Beliau bercerita tentang maqom fana dan maqom bako. Beliau bercerita tentang memandang yang satu di dalam yang banyak, memandang yang banyak di dalam yang satu. Mengesahkan tentang Allah dengan segala-galanya. Kata beliau, aku mengamalkan yang amalkan itu adalah memusyahadahkan memesraakan memandang kelebihan kebesaran keagungan Nur Nabi Muhammad SAW. Alaihi Wasallam Habib Ali yang haulnya beberapa hari ini di Solo diadakan terukir kata keluar isi hati beliau dalam karangan Simtud Durar bahawa musyahadah beliau pandangan beliau adalah Sayyiduna Wahabibuna Muhammad mari kita mencoba agar supaya mengamalkan mengingat-ingatkan kebesaran keagungan kemuliaan Sayyiduna Wahabibuna Muhammad hingga Arti dari Mesrakan Nur Nabi Muhammad dalam batang tubuhmu dan dalam rohmu, dan di dalam sekalian alam semesta. Arti Mesrakan: jangan ada yang lain selain dari Nur Nabi Muhammad. Mesrakanlah Nur Nabi Muhammad dalam dirimu, dalam rohmu, dalam seluruh alam semesta seperti mesaranya air di batang kayu artinya jangan ada yang lain di dalam pandangan kita selain daripada Nur Nabi Muhammad Kenapa harus Nur Nabi Muhammad karena beliau yang dapat izin memerankan tentang Allah Beliau yang dapat hak memerankan tentang Allah maka tontonlah Nabi Muhammad, Kau akan bisa kenal Allah Ta'ala Bukan Nabi Muhammad sebagai tujuan Allah jualah sebagai tujuan Bukan Nabi Muhammad itu akhir dari perjalanan Tetap Allah yang menjadi akhir dari perjalanan Akan tetapi Tanpa Nabi Muhammad Kita tidak akan bisa sampai ke ujung perjalanan Maka dari karena itu La ilaha illallah muhammadun rasul pandanglah Nabi Muhammad dengan pandangan hatimu. Kau kenal akan Tuhanmu. Besarnya Tuhanmu. Agungnya Tuhanmu. Karena yang diulah Tuhan, yang dikasih Tuhan kepada Nabi Muhammad itu ampun Tuhan. Itu milik Tuhan. Itu kisah tentang Tuhan. Itu yang bisa kita lihat. Itu yang kita bisa tonton. Sedangkan Allah datang al Taala lil Hawadis. Dat yang tidak ada yang tahu kayak apa Allah kecuali Allah. Yang tidak ada yang tahu kayak apa gerang Allah kecuali Allah. Dia rahasia yang gak bisa diungkap-ungkap. Maka rahasia itu kemudian dibuka, dibikin, diulah, dijadikan awal sesuatu, yaitu bahan baku alam semesta semuanya yang disebut dengan nur Nabi Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Nah inilah kenapa kita harus memandang, memasterakan nur Nabi Muhammad agar kita bisa mengenal Allah Subhanahu Wa Taala. Pemantang hanya satu. Jangan pernah merasa diri ini punya sesuatu. Itu aja. Jangan pernah merasa-rasa diri ini ada sesuatu. Alim, sugih. Harat, hebat, jangan pernah, jangan pernah bergeretek minta dimuliakan, minta dihormati. Semua itu menandakan masih ada kukus-kukus diri, masih ada lagi ingoh-ingoh diri, masih ada lagi ceritra diri. Harus kita memuji, menyanjung kepada orang, bukan kepada kita mengagungkan membesarkan kepada orang bukan kepada kita barang siapa memuji Rasulullah orang yang paham akan akan akan dianggap memuji Allah Ta'ala karena memang Rasulullah itu punya kelebihan semuanya milik Allah Subhanahu Wa Ta'ala ini lalu timbul kalau begitu rasa kita mirarasa Rasulullah ni bilang menyertai tarus lawan kita Rasulullah ini menemani tarus lawan kita ayo duduk berdiri berjalan berabah jaka kadasidin kedai-dai rasa itu kada kau berjalan kada kau berduduk mirasa yang bicara rarasa rarasa ada rarasa hadir rarasa dekat rarasa kada jauh dengan apa dengan satu pandangan asal diri kita asal roh kita berarti beliau itu ada dan menyertai lahirlah garak, lahirlah diam lahirlah ini lahirlah itu Allah yang menjadikan tapi kenapa Allah maulah dan menjadikan karena memandang kekasih bukan karena kita bukan karena kita jadi yang kita ingatkan yang kita sadar apapun yang datang dan dijulung ke kita bukan karena kita itu aja bukan karena kita kalau yang merasa-rasa aku alim bang. jadi kayak ini, tidak boleh Aku sugih, bang. Jadi, kayak ini ada. Aku ini orang yang dihormati, bang. Jadi, kayak ini ada. Ini datang, ini diulah Tuhan karena kekasihnya. Seiye dunawa Habibunamah, maka kagumlah hati kita, salutlah hati kita, memujilah hati kita dengan Seiye dunawa bukan mencari-cari pujian buat diri, bukan mau usahakan pujian buat diri Tapi langsung Memuji-muji kepada Rasulullah Menyanjung-nyanjung kepada Rasulullah Bahkan salut, kagum, cinta kepada beliau Karena pandangan Karena sadar bahwa Tanpa beliau tidak ada apa-apanya Berarti Kalau kita berpikir dewasa Allah selalu menyertai aku, Allah selalu menemaniku yaitu Allah dengan kekasihnya selalu menemani aku melayani aku membahagiakan aku aku duduk dilayaninya aku berjalan dilayaninya aku berabah dilayaninya aku Behereng dilayaninya Layanan perhatian yang luar biasa Nah dirasa-rasa Dirasa-rasa Diingat-ingat Ini layanan Ini perhatian Bahkan Al-mawjudat <tutuk> Kulluha ni'amullahi alaika Semua alam semesta Hakikatnya perhatian Allah buat dirimu semua alam semesta perhatian Allah buat dirimu ada orang bertanya bagaimana pahamannya para nabi dapat nikmat bukan untuk aku mereka yang dapat nikmat para ulama dapat nikmat bukan untuk aku kata sang guru nabi adalah nikmat bagimu tanpa mereka, kau tidak tahu apa-apa. Ulama adalah nikmat bagimu tanpa mereka, kau tidak tahu agama. Maka, semua alam semesta adalah bentuk wujud perhatian Allah kepadamu, bentuk kasih sayang Allah kepadamu. Mari kita mencoba untuk tafakur dan tenggelam di dalam perhatian. Sering-sering merenung, Allah ini perhatian. Pian tadi kesini, jangan dianggap sepeda motor itu aja yang mengantar. Tapi nang mau sepeda motor itu pabrik, berapa karyawan nang ada. Terus nang mencariakan bahan kendaraan tadi asalnya besi itu di mana, berapa orang nang turun. Terus perjalanan mereka ya panjang. Sampai akhirnya dapat bahan kendaraan diolah oleh pabrik Kemudian dijual, ditukar oleh ikam Ikam pun menikmati sampai ke majlis Berapa tentara Tuhan dan perhatian Tuhan kepada kita Semua adalah perhatian Allah dan kekasihnya kepada kita Allah dan Rasulullah selalu memperhatikan kita Selalu membahagiakan kita Selalu menyayangi kita, asal itu diperhatikan, asal itu diingat-ingatkan, insya Allah tumbuh cinta. Wajar Allah minta, la yu'minu ahadukum. Tidak sempurna iman seseorang, kecuali aku dan Allah kata Nabi, Allah dan aku, aku dan Allah lebih daripada yang lainnya nah kayak apa caranya ya kayak itu tadi rancak mengingatkan rancak jangan buta hati jangan sampai seperti seorang suami yang buta lalu bulik dari rumah yang sebenarnya bukakan lawang bininya yang mola kupi kopi bininya yang menapasakan baju tapi kada melihat lalu kada darasa Ano, perhatian itu dirasa kededak lalu kada sayang, kada cintanya kadah melihat buta kalau seorang merasa diperhatikan insyaallah tumbuh cinta insyaallah apalagi hari-hari Datang, sepatu dipaculakan, kaos dipaculakan, baju dipaculakan, sebertaan dipaculakan, digantiakan lawan hanyar suruh mandi ini andok, ini sabun, ini sikat gigi, ini odol, keluar dari jaman pulang, dilapakan pulang, awak lawan andok, betul dipurukakan baju hanyar hari-hari gitu. -hari makan disuapi minum diminumi pulang hanak guring pulang lestilam tilam diamparakan dirapiakan dinyamani pulang batu berabah dipicikakan pulang batis tangan hari-hari ke itu mati kutuk ya. terus kenapa kita sama Rasulullah sama Allah kada itu padahal perhatian Allah Rasul lebih dari istri kita lebih daripada segala galanya ya kenapa kada karena buta karena kita banyak, kada sadar, banyak, kada ingat, lalu kalah, lalu kada tumbuh cinta, kada tumbuh sayang Nah, ini yang dimaksud sidin tadi. Jikalau engkau ketahui akan Allah dengan sebenar-benar makrifat, Allah melayani, Allah menemani, Allah selalu menyertai dengan kekasihnya, niscaya engkau jadikan akan dia taulan sebenar-benarnya kita itu perlu Allah, kita ada perlu yang lain, kita mencari Allah, kada harus mencari yang lain untuk kuat bekawan Allah untuk kuat bersahabat Allah untuk kuat selalu bersama-sama Allah modal hanya satu mengerti jangan pernah menganggapi gawian Allah hanya satu Kayak apakah kelakuan Allah Kayak apakah perbuatan Allah husnudhan adalah alat agar hubungan tetap selalu bersama tanpa husnudhan bisa tahu lawan Allah bisa tak sesambati lawan Allah bisa tak anggapi lawan Allah kenapa Tuhan hujan pulang, kenapa nah. yuk panas pulang, nah, nah garing pulang, nah apabila juga yuk garing nih sembuh Ini. lalu hubungan sama Allah itu ada retak muntung kita anu tersambati, tahapak tersangiti sekarang kalau sudah hati kayak menyangit lawan Allah kalau hati sudah kayak ada ketujulan Allah, suruh memuji Allah pengoler karena ada muar di sini, ada kata-kata Subhanallah, Subhanallah. Ha. Ha. La ilaha illallah Kenapa? Memang ada kata Lawan Allahnya ada kata dimana Di mana kata Itu tuh. Kalau Allah berbuat, kenapa digronomi? Kalau Allah melakukan sesuatu, kenapa digronomi? Jadi duduk di sajadah tuh ada betah nah memang ini kadang ketujuh memuji Allah tapi kalau orang kada dahual sama Allah kadada sama sekali selalu mengerti, selalu mengerti kaini ini Tuhan Bapak, pasti baik, kaini Tuhan pasti jikir itu adalah makanannya jikir itu adalah alat inya menambah kemesraan lawan Tuhannya Inya mengerti nah mari kita coba belajar mengerti memahami lawan Allah ha? giring Allah, jangan mengarah siampun seorang giring Allahnya giring aja berdagang, payu, Alhamdulillah giringi Allah, cukup Tuhan, labihan lagi dicukup, cukup akan, tuh menggiring Allah bawa jualan, sore boleh ke desing payuan bagus saja Tuhan, pasti ada hikmatnya, ada baiknya lalu tetap hubungan lawan Allah bagus lalu sembahyang Allahu Akbar nih orang yang merasakan lezatnya takbir nih orang yang merasakan lezatnya zikir Napa di hatinya kada dahual huh. mendasar sangit loh. nurang tu nalah lalu memuji kadanya nyaman-nyaman pak hatimu muar jadi memuji ini terpaksa benerai eh? kada lezat, kada nyaman, kada puas tapi mendasar katuju jangankan memuji kita senyum neja punya arti, ah, apalagi memuji kita. Oh kau adalah kekasihku, kau adalah orang yang ku sayang. Nindah semua, lezat semua. Kau segalanya bagiku. Kau adalah nafasku, kau adalah oh lezat semua. Kenapa? Ya memang cinta, ya memang ketujuh tapi menmuar. Kau adalah anu kekasihku, kau adalah nafasku di hati makam. Cilaka, cilaka, kada nyaman hati ini jadi kadang mengenal manisnya iman, kada menikmati manisnya iman, mun masih ada hual, hual masih ada. Nang kada syukur, kada sabar, layak cukup, kada akan pernah merasakan sebenarnya iman itu bingka nang manis, cuma nyegering lalu pahit, pahit terasa. Mm -mm. Nah, jadi mbah mengerti modal supaya kuat lawan Tuhan nih, nah, ya apa kak? Ya apa kak lawan Tuhan tuh terpisah indah, kayak apa aja Ay, pasti Sidin itu menggawip ada baiknya. Sidin punya alasan, walaupun unda tidak perlu tahu alasan Sidin tuh apa, tapi unda membaca, memandang, menilai pasti baik. Maka karena itu husnul termasuk ilmu, ilmu. Yang kita kejar, tapi Ika Susno tuh sudah sampai. Ya, walau kada yakin, anu baiknya tuh di mana, bagusnya tuh di mana, tapi berpikiran pasti bagus. Ada aja bagusnya sama lawan yakin, sama lawan alim. Nah, mudahanlah, terutama kita Kalimantan Selatan, nih. mari sama-sama belajar mengerti lawan Allah kita tuh kadang-kadang bingung jawaban kenapa Tuhan kayak ini tapi jawabannya sebutinnya bahwa Tuhan berbuat kita kada perlu tahu alasannya pasti bagus lawan Tuhan nah, lawan pulang sidin kadang mengabulakan nih pasti ada jua bagusnya sidin lambat mengabulakan pasti ada bagusnya pokok bagus terus nah mudah-mudahan kawa kita diberitahu taufik daya. nah lalu lawan Tuhan itu lalu model perlu terus nda perlu Tuhan hendak tuhwal lawan Tuhan. Jadi pemantang sebuting ngerti, jangan sampai hilang. Nah bila sudah ada hendak tuhwal, kadah hendak bermasalah lawan Tuhan, asalamatam sudah. Hmm. Ada, ndak, bahasa Banjarnya ngelani, bahasa Banjarnya. Biar aja diambil Tuhan seberitaan dunia, asal jangan lawan Tuhan. Dan kadah pernah menanya kenapa Tuhan pian mengambil kadah kenapa jadi kada wani, kada, kada wani betakon indah tau huwal pang seandainya nih Tuhan jumput semuanya anang di, di dalam hidupnya iya itunya beranai kada, kada betakon lau walim wa keifa. kenapa, ada apa, Kayapan apa ini maka ulun ampunnya, kenapa pian ambil jaka biar pang dulu salah satu tumat da. kenapa indah tau Inya lebih menjaga hubungan sama Allah daripada hubungan sama dengan apa yang Inya ketujui. Siapa nak kata ketujuh makan, siapa nak kata ketujuh minum, siapa nak kata ketujuh sehat, siapa nak kata ketujuh ini ketujuh ya. Tapi manakala memilih Inya indah, Inya indah, biar aja sudah nang ini melacungan asal jangan Tuhan, Allah Ta'ala, asal jangan Tuhan, Allah Ta'ala, biar dia Karena Bapak, nah itulah pertanda cintanya kepada Allah lebih. Dari cintanya kepada yang lain dari Allah, tapi mon sebaliknya, Bang. Nang kata-kata keluaran "Tuhan, pian, kada adil, Tuhan, dimana keadilan pian?" Dia, Hakon, memilih bahwa lawan Tuhan daripada terpisah dengan yang ingat cintai Harta, misalnya, diambil Tuhan. Kebakaran, kah, gempa bumi, kah, Iya, nang bocap Tuhan, dimana keadilan pian? Tuhan memainya karena kekasihnya hilang karena yang ia cintai hilang apa kesugihan dia tidak rela berpisah dengan kekasihnya walaupun harus bahwa lawan Allah berarti cintanya kepada Allah tipis hakon bahwa lawan Tuhan asal terdapat lawan sugih nah Allah nang dihual tadi, membulikanlah lawan kesugihan, ada juga jadi, hartanya hilang, kekasihnya tapi sah Allahnya tahual nah ini khasira khusranan mubina ini orang rugi bebujuran, dunian wa ukhrat dunianya rugi, tapi sah lawan kekasihnya, yaitu sugih akhirat rugi, Tuhan bahwa lawan inya, inya bahwa lawan Tuhan. Ada kerugian yang paling besar selain kerugian